Yo what's up Mabru, apa kabar semuanya, halo Mabru, kali ini Mabru kita main sambil curhat Mabru ya, mainnya santai dulu aja Mabru ya, oh kaget loh kenapa udah kalah satu run, serius, wah dikasihnya match-match yang udah kalah gini, pada nah, pada lagi curhat terusnya motifnya baik ya, Ma Bro. Ya, tapi nggak apa, apa lah ya. Kita ikhlasin saja. Oke, Mbah ya, Ma Bro. Mantap. Dan lagi ya. Kita cabut dulu kali, Mbah Bro. Ya, well, Oca mau curhat kalau dikit lagi ada ya. Hari yang menurut Oca besar untuk Oca sendiri, Mbah Bro. Ya. Jadi kemungkinan Oca tidak akan upload sampai bulan depan. Maafin Ocha, bro ya. Ocha sebenarnya pengen upload tapi sepertinya kada tidak memungkinkan dan Ocha juga sepertinya harus istirahat dulu, Ma'bro ya. Karena Ocha eh, sudah terlalu bekerja keras, Ma'bro dari tahun sebelumnya, Ma'bro ya menjadi pro player sekaligus content creator itu ya hal yang tidak mudah. Apalagi sekaligus Ocha buka usaha juga gitu loh, bro. Jadi itu memakan pikiran, tenaga Ocha sampai Ocha beberapa kali sakit-sakitan, ma Bro masuk rumah sakit pun pernah ya. Wah Seperti itu. Wah, gua semasem kaget aku ewe. Mana Kapan Ah mati loh. Ah, ya pokoknya Ocha minta kalian untuk tetap menjadi mabru yang sejati ya. Walaupun Ocha minta waktu istirahat sebentar saja Ma Bro ya paling tidak sampai 3 minggu lah Ocha bakal upload lagi ya. Itu lagi ada. Ya kalian tahu sendiri pasti kalau misalnya kalian follow Instagram Ocha ya, Add Ocha DZ underscore follow sekarang juga Ma bro. Kemarin mungkin pas Ocha nggak apa atau bakal update story di IG atau di TikTok nanti ya. Jadi aja, walaupun Ocha nggak upload di YouTube, Ocha bakal upload di sosial media yang lainnya. Nice, eh. ada enak banget loh, ya. Nah, ini challenge Ocha sama Bro Ocha harus curhat ya. Main sambil curhat, sekaligus klarifikasi ke kalian. Klarifikasinya di awal ya, klarifikasi di awal. Kenapa Ocha nggak upload nanti gitu loh? Nanti kalian pasti bertanya-tanya, ma Bro ya jadi makasih banget pengertiannya mabru bro ya <dummb indigenous> oke okay, dan mau cay juga abis ada acara itu saya juga pergi jalan-jalan hadimun eh jadi ketahuan kan sama mabru YouTube eh mati bukan ah udah nggak apa-apa ma bro ya oke Udah mau coba nih SPR legendarinya mbro ya. kan kita belum review juga. Tadi barusan Hades emang enak sih habis. Bocah pernah bikin konten sampai kill 20-an waktu itu. No miss, man. Hey oh guys. Bro, bawa warnanya. kena treatment ya. kenapa sih Bro ada treatment di sini? <murutaran> Yuk, kita lanjut lagi. Ya, jadi seperti itu saja sih Bro curhatnya ya. Uh. di umur 20-an ini <guluh> udah ini aja ya Bro ya. Semoga dimudahkan sama Allah ya kan. <tasuk> enak juga pakai ini bro tapi tadi nggak satu hit karena badan ke atas baru satu hit sih eh, itu siapa? itu siapa mah bro oh my god oh, di sini orang? astaviru sniper kenapa nggak satu hit itu? saya komplain deh, ya. kecua dem aduh marusmen marusmen gak satu hit lo aneh juga ting tiring, ting ting ting bro kita mau kemana lagi sekarang uca ke bemo udah dah eh, enak tapi sih ke bemo bro kayak paling ketemu satu dua orang doang iya kan apa. Ah, kedua tiga, UAV, dapat empat, wow, mantap sekali mah bro ya, ya, aja cuma-ceret-ceret gitu aja sih mah bro, <laughs> ya, main lagi gak ya, cabi nih main lagi apa enggak nih ya, wajar harus mempersiapkan acaranya mah bro, tuh, karena mempersiapkan cukup membuat pala puyeng <laughs> Iya, Ma Bro, coba udah di dalam game lagi. Yuk, let's go! Kita main lagi, Ma Bro. Ya, takutnya kalian kurang puas, Ma Bro. Mau chat tinggalin untuk sementara. Yuk, let's go! Kita guys, oh, aku emang wow, sih udah Bro. Hai, oh mantap juga, Ma Bro. Hadesnya ini mantap sih, Ma Bro, ya. Wow, sekali. Tapi mendingan pakai bipot atau enggak? Oh, mana woi musiknya? Waduh, dua-duanya di dalam ternyata. Sudah tahu tuh dua-duanya di dalam. Abang jahat, aku tuh cinta berat. Harp point identified. Capture the objective. Be advised to hostile hunter killer drone in railway beyond line. point locked down. Mana musuhnya? Menghilang musuhnya. Harp point contested. Harp point lost. point get set really satu bro eh, gitu loh okay. eh itu kamu ngapain di situ ya bandel nah, ada ya nggak kena. Oh my god, bro. Ya cabut cabut cabut cabut. Ya mamam lu kena shock RC. Ada kereta, ada kereta, ada kereta bro Ada kereta bro Ada kereta bro Ah ya bro, ini keretanya membahayakan Ih ada anjing, kaget pak bro Oh my god Ase Nice. Mantap jiwa. Weh, kamu. Oh, muter, napa tiba-tiba ketemu orang ya? Kaget juga, Bro. Nice. Wah aku suka sekali. Ades Oh, oh. Woi, Aneh, supaya aneh, aneh, aneh. Aneh, aneh, aneh, tidak masuk akal, tidak masuk ke otak, tidak masuk ke akal, musuhnya menghilang, sudah mau kita serbu. Nice. Is ours. Udah menang ya? Ez e dong. Ez e dong. Cepat sekali Mabro game-nya ya. Ah, yaudahlah Mabro ya. Kita berpain minta dulu kepada mabrur. Ya mabrur, makasih banget udah menonton aja ya. Jangan lupa share video ini ke temen kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabrur ya. Dan kayaknya kita wajah untuk video kali ini mabrur. And Yap, see you lagi mabrur ya. Sampai jumpa di next video. Bakal upload lama nanti mabrur. ya udah apa, -apa, apa, -apa ya. kalian jangan lupa ya follow instagram mocha loh, jangan lupa ya nanti kita kocar nih ada di sini nih. di sini nih di sini yaudah yaudah semuanya see you next